obat semua. Selamat berjumpa lagi di channel saya Mesak Karya Indah. Pada video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana pasang roda untuk pintu dorong dan sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Karena saya membuat pintu ini ukuran pendek Okay, sobat, ya, jadi saya menggunakan roda biasa dan ukurannya ukuran roda ini saya menggunakan roda enam cm. Di sini saya menggunakan roda behel karena saya akan menggunakan realnya menggunakan behel. Sobat, ini harus benar-benar diperhatikannya. Cikan dulu rodanya lancar dan pada pengelasannya sendiri saya tidak membobok polo saya akan berikan cara yang sangat praktis saja kita langsung tempel di sini aja jadi karena ini saya menggunakan roda enam seri nah, saya rasa cukup ideal untuk gantung pintu dorongnya sendiri tidak terlalu tinggi terkecuali kita menggunakan pintu yang sangat besar dan kita menggunakan roda 10 atau yang lebih baru kita bobok di kolos berdiri Oke para sobat semua simak saja videonya semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel Oke okay, sobat semua Sebelumnya kita pastikan posisi Daun pintu ini benar-benar lurus Ya sobat semua ya Ini harus betul-betul Kita pastikan lurus sobat Dan untuk jarak rodanya Kita kira-kira aja Karena ini pintunya pintu kecil posisikan roda ini ada di tengah-tengah holo sobat. Tek dulu. Ini yang sebelah berikutnya kita makan aja posisinya kita pastikan roda ini berada di tengah-tengah baru kita center sobat jadi yang kita pastikan lurus antara Tengah-tengah, ini nya sobat jangan kita ngelihat ini, kita lihat tengah-tengah rodanya harus lurus dengan roda sebelahnya, sama-sama setengah. Oke, setelah kita pastikan betul-betul lurus, sobat, baru kita lakukan proses pengelasan. I guess. Thank you. Para sobat semua, saya anjurkan dalam pengelasan roda kita lakukan pengelasannya posisi tegak berdiri. Jangan kita tidurin agar apa? Agar si daun pintu tidak bengkok pada saat dilas sobat. Karena dia kena panas dia pasti akan bengkok dan kita dua kali ngelurusin daun pintunya sobat. semua sudah seterlalas hasilnya seperti ini kita pastikan as roda lurus dengan as roda yang sebelah sana ya sobat semua hasilnya seperti ini hmm, saya rasa cukup mudah untuk dipahami oleh para sobat semua yang masih pemula sama seperti saya terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga dapat bermanfaat untuk para sobat semua